Jumpa lagi bersama saya Doni. apa kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai masker dan juga jaga jarak. Nah di video kali ini saya akan berbagi sedikit informasi tentang COVID-19 dan penerapan dari New Normal. Jadi kemarin tepatnya tanggal 4 Juni 2020 ada kegiatan sosialisasi respon COVID-19 dalam situasi New Normal untuk para pastor Kuskepan Maomere. Dalam kegiatan ini ada sosialisasi oleh dokter Asep Purnama, dokter di RSUD T.C.R.S. Maomere tentang COVID-19 ini mulai dari jenis virusnya, bagaimana penyebarannya, penanganan dan penanggulangannya, serta apa itu new normal. Nah video lengkap tentang kegiatannya ada di channelnya Komsos Kusupan Maomere, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Nah setelah mengikuti sosialisasi ini menurut saya informasi ini sangat-sangat penting ya untuk dibagikan kepada teman-teman sekalian. Karena uh, saya sendiri menjadi lebih paham tentang apa itu arti dari new normal dan bagaimana nantinya akan diterapkan di kehidupan kita ke depannya. Nah, daripada Anda penasaran, yuk berikut kita lihat cuplikan sosialisasi dari dokterasi Purnama yang satu ini. dirawat mati kenapa? Jadi akhirnya kebingungan dan akhirnya ternyata penyebabnya adalah virus corona. Ketahuan. Oh ini corona. Kenapa corona? Karena corona adalah mahkota. Jadi virusnya ada mahkotanya. Nanti kita lihat ada gambarnya yang tadi. Eh. Jadi virusnya itu seperti ini. ini. Kami ada kegiatan masker untuk sikap. Ini gambar ibu-ibu kita dan pakai masker tapi ini coronanya seperti ada mahkotanya. Sehingga ini virus disebut sebagai virus corona. Virus corona itu ada banyak, yang terkenal adalah SARS yang dulu. Ya. Kemudian MERS, SARS itu sifir akut respiratory syndrome. Kemudian MERS, MERS itu middle east uh, respiratory syndrome. Jadi karena kalau SARS dari Hong Kong, dari Cina, waktu middle east karena di Timur Tengah. Dicek corona juga modelnya. Tapi... Beda, tapi artinya dalam satu keluarga, keluarga virus corona. Kemudian mirip dengan yang SARS. Oleh karena itu disebut SARS corona virus dua. Karena mirip, jadi kemudian penyakitnya disebut COVID-19, corona virus disease. Karena mulainya tahun 2019. Jadi itu uh, terminologinya. Virusnya adalah SARS-CoV-2, virus corona, penyakitnya COVID-19. Nah, semua pada awalnya tidak peduli karena oh itu penyakitnya di China, kami tidak akan kena. Tapi ternyata dunia adalah global, ada wisatawan dari Italia masih datang ke China, dari berbagai negara, dari China ke kembali ke Italia, Italia Utara kena. Itali Utara dilakukan lockdown, anak-anak muda tidak tahan lockdown, dia main ke selatan. Itali Selatan kena, akhirnya kena semua. Di Korea, ada satu aliran agama yang menyebarkan ke Cina, pulang. Kemudian dia keliling antar e, gereja, menyebar di beberapa klaster gereja. Kemudian... Di Jepang karena mirip-mirip Lambelu kemarin ada yang eh, kapal wisata ke Jepang dikarantina di kapal karantina di kapalnya tidak baik menular malah di kapal ya dan sebagainya kemudian terakhir di Amerika yang sedang heboh sekali kasusnya meningkat karena ada beberapa eh, penolakan untuk melakukan upaya pencegahan dan akhirnya kita waktu itu air eh, kita tidak kena. Eh kami daerah panas tidak kena virusnya tidak hidup kita lupa bahwa Singapura juga sama dengan kita daerah panas ya kita makan kelor tidak akan kena kita novena woi oh, Italia juga novena ya kan kena juga ya Filipina juga kena ya Moge kita punya ya di, di Eropa minum lebih banyak dari kita dan akhirnya uh, Indonesia juga kena dan kita juga kenal, Ya, saya mau menekankan cara penularan nanti kalau kita cara penularannya tahu kita tahu cara pencegahan kalau bisa cara pencegahan selesai jadi nanti kita tinggal kemarin Romo pikir juga mengikuti kita akan bikin protokol di gereja seperti apa supaya tidak tertular penularannya ada dua ya memang kalau kita tidak tahu penularannya apa yang kita lakukan Lari. ya kemarin ada e, apapun, ya dulu waktu HIV dulu waktu pusta yang ada di Alkitab itu juga oi semua takut padahal penyakit pusta adalah penyakit menular yang paling sulit menular dia harus kontak erat baru tertular kalau tidak, tidak penyakit menular yang paling sulit menular pusta tapi waktu itu karena tidak tahu ya di e, stigma diskriminasi penularannya ada dua satu droplet setiap kita ngomong seperti saya ngomong begini ada air, cipratan air liur keluar cipratannya bisa kena ke mic ini bisa ke pegangannya ini kalau saya corona sebentar lagi pembicara berikutnya bicara bisa kena di sini tangannya dan sebagainya tapi kalau yang pertama droplet ini bisa langsung saya ngomong kalau dekat sekali, kalau ngomong paling setengah meter jadi droplet itu dia keluar kemudian turun ke tanah kalau ngomong biasa setengah meter kalau batuk bisa sampai satu meter baru turun kalau bersin bisa satu setengah meter lebih jauh lagi ya. jadi uh, seperti itu nanti kita akan melihat normal baru, dulu kalau bersin Mater atau romo pas pendidikan di luar negeri, Pacing, God bless you. Sekarang <tik> hatching, Menular, menular. Ya ini nanti normal baru etika batuk atau bersinnya. Jadi nggak ada lagi God bless you kalau bersin ini menular ini. Jadi dia keluar. Oleh karena itu, kalau begitu saya batuk, berhadapan dengan seseorang yang kurang dari satu meter, dia dropletnya bisa masuk ke hidungnya ke matanya atau ke mulutnya masuk ke dalam virusnya jadi virus tidak bisa bergerak virus dia bergerak mengikuti pesawat yang namanya air liur tadi dia, nih, dia naik di pesawatnya dia adalah droplet tadi keluar kalau demam berdarah pesawatnya adalah nyamuk kalau rabies pesawatnya adalah anjing jadi sebetulnya pesawatnya Corona ini kurang canggih ya hanya setengah meter satu meter pesawatnya demam berdarah bisa 200-300 meter pesawatnya rapies bisa 3 kilo dia jalan, ya oleh karena itu ini harus dipastikan kalau di tetangga kita ada yang karantina mandiri covid-19 jangan takut virusnya tidak mungkin ke kita kalau dia tetap di rumah tapi kalau sebelah kita demam berdarah, kita takut nyamuknya gigit situ, dia tidak ketuk pintu, dia masuk ke rumah kita. Kalau di sebelah ada rabies, punya anjing, nah, anjingnya bisa kita main-main di luar tiba-tiba dikejar dan kita kalah cepat dengan anjing rabies. Jadi dari segi penyebaran untuk virusnya itu lebih bahaya rabies dan demam berdarah. Normal baru demam berdarahnya pak? Rumahnya tutup kasa semua, tutup pakai AC biar nyamuk tidak masuk. Empat M, menguras, menutup, mendaur ulang, memantau jentik misalnya dan sebagainya. Menjadi kehidupan kita. Nah ini seperti itu, jadi droplet, jaga jarak, nanti kita lihat. Kedua, kita bisa karena kontak, ini droplet, begitu batuk, langsung ke Uh, siapapun yang dekat di antara kita, satu meter kurang. Kemudian, yang kedua adalah kontak. Maksudnya, kontak tadi saya batuk, koron, saya corona, COVID-19, uh, virusnya ada di main. Kemudian, pembicara berikutnya pegang main, virusnya kena di tangannya. Pembicara berikutnya belum menular karena dia tidak bisa menembus kulit yang utuh, tapi begitu tangannya. Kucek mata Kena Atau tangannya ngupil Masukin Kena dia Nah ini namanya kontak Saya batuk Pakai cara lama Ini batuk cara lama Kena tangan Habis itu saya pegang telepon Habis pegang telepon saya tutup Seperti ini Berikutnya ada telepon Sekretaris ambil Kena dia tangan Habis itu dia kucek mata Hidung mulut Kena jadi penularannya dua saja, droplet dan kotak ya. Dua itu, itu kita tidak akan kenal Gejalanya, ya batuk, panas, ya itu aja yang lain Jadi gejalanya tidak jelas Batuk, panas, sesak kalau berat Nanti kita lihat berapa yang batuk, panas, sesak Jadi pencegahannya tadi, physical distancing atau jaga jarak Jaga jarak satu, dua meter, ya tidak kena Kedua, pakai masker Ya, pakai masker yang benar itu akan melindungi Jadi memakai masker itu sebetulnya di era norma baru Itu adalah aku menyayangimu dan menghormatimu Maka aku memakai masker Karena nanti kita, saya sampaikan bahwa 80% tidak bergejala dan bergejala ringan jadi di antara kita ada yang COVID-19 kita tidak tahu, mirip dengan HIV. HIV juga ada yang tidak bergejala dan tapi menular. COVID-19 yang kita rawat di rumah sakit itu uji Tuhan, baik-baik saja, ada yang batuk ringan. Yang lain baik-baik saja, di situ kos bukan berupa rumah sakit. Kos, ya. Harusnya di rumah sehat bukan di rumah sakit, tapi karena rumah semua takut ya sudah kita temani di rumah sakit ya? jadi kalau lihat kemarin di video muda-muda dan sehat, sehat jadi aku menyayangimu dan menghormatimu jadi kalau ada orang tidak pakai masker orang ini tidak cita kasih nih, bukan katolik nih, gitu ya, karena menyayangi sesama seperti dirimu sendiri dia tidak menyayangi orang lain jadi ini norma baru penghargaan pada seseorang adalah manakala kita memakai masker saya melindungimu dengan saya menutup kemungkinan saya mungkin COVID karena saya tidak periksa. Jadi ini uh, norma baru kita pakai masker untuk melindungi sesama kita. Jadi pesannya begitu. Ini efektivitasnya. Kalau seseorang yang COVID-19 tidak pakai masker, ini bisa menular 70%. Saya COVID-19 ngobrol dengan Romo Fisler. Saya tidak pakai masker. Romo pakai masker masih ada kemungkinan 70%. Tapi kalau saya pakai masker, Romo tidak pakai masker, itu menurun menjadi 5% persen saja. Kalau berdua pakai masker, tinggal satu setengah persen. Nanti ditambah cuci tangan, ditambah jaga jarak, tidak menular. Jadi ini, jadi ini dulu aturannya orang sehat segala macam, sekarang tidak usah dipikir. Siapa yang pakai, semua pakai, semua pakai masker. Dulu awalnya kan yang pakai yang sakit ternyata dari hasil data yang ada di negara-negara yang menggunakan masker itu angka penularannya lebih rendah dan dipakai yang benar mengetahui cara penggunaannya ya kalau nggak benar ya ini bayangkan ya kalau makainya begini itu why, eh, seperti ini nggak enak ya jadi kalau pakai yang benar ya cuci tangan ya. nah cuci tangan itu uh, sebetulnya pakai masker itu bukan hanya droplet, tapi juga mengurangi kita untuk mobil. Ya, karena mobil, oh ya, yang tadi oh, ya. cuci tangan. Jadi, bagaimana cara mencegah cuci, uh, cuci tangan itu? Kapan kita cuci tangan? Cuci tangan ada caranya, ada enam langkah. Oke, nanti lain kali kita bicarakan. ya, Ada sebetulnya ada caranya. Kalau cuci tangan biasa begini, punggung tangan sering tidak kena. Sebetulnya ada cuci itu putar begini, kemudian punggung kemudian depan, selas-sela kemudian di telapak kemudian di jempol dan uh, kemudian selesai jadi ada ada caranya, nanti oke okay lah ada videonya, kalau nanti saya kirim ke Romoyori jadi 30 detik ya, jadi mencuci yang benar kalau pakai air sabun dan meng air mengakhir, mengakhir itu 30 detik kalau pakai hand sanitizer bisa 20 detik jadi kalau di depan itu 30 detik dan yang terbaik mencuci dengan air mengalir dan sabun cair ya? jangan air tidak mengalir yang zaman dulu sebelum zaman dulu itu kalau di puskesmas cucinya apa di baskom yang tidak diganti lap. besok masukkan ini pada kotoran di sini semua kalau Roma partner uh, melihat orang kalau di Jawa di sini ada kayak yang jualan bakso jual gaduh-gaduh itu cuma satu ember satu apa uh, timba ya, digantung gitu. Kalau saya lihat kalau akhir-akhir uh, ini, ini saya tidak tidak belanja ya, mungkin di sini itu di atas air diberi apa? Diberi uh, ini apa daun pisang. Tujuannya apa? Supaya kotorannya nggak kelihatan. Jadi dia timba kasih daun pisang, air begitu. Mas habis selesai, celum masukin lagi. Itu coba buka daun uh, pisangnya. Wow, ini kotor semua di situ. Ya? Nah ini kita mulai uh, belajar seperti itu. Sekarang di puskesmas tidak boleh lagi uh, baskom untuk cuci tidak boleh. Oleh karena itu biasanya air mengalir. Kalau nggak ada air, tampung air. Baru dialirkan seperti di depan ini. Jadi harus mengalir. Tidak boleh ada baton. Jadi ini uh, cucinya seperti itu. Kemudian kapan kita mencuci? Mencuci dua kali saja. Setelah memegang benda yang tidak jelas. Dan sebelum memegang wajah. Kalau saya menganggap ini benda ini tidak yakin kebersihannya, saya nanti habis ini harus bersihkan tangan saya. Kemudian, saya misalnya tiba-tiba hari ini uh, buka pintu dengan uh, pintunya semua pegang ya? Bisa saja yang pegang sebelumnya adalah tangannya ada koronanya Jadi pegangan pintu, tangga, naik tangga, lift, kita pencet lift, nyalakan lampu di pojok sana, saklarnya, itu semua orang pegang jadi cleaning service sekarang di era norma baru beda. Dulu cleaning service lantai, lawa-lawa, lantai, lawa-lawa, cukup. Sekarang tidak. Saklar pintu, pegangan pintu, tangga, semua yang kemungkinan dipegang bersama itu harus dibersihkan. Dengan alkohol 70%, jangan lupa. Jangan mungkin karena mungkin nggak sampai 70%. Jadi mungkin nggak bisa membersihkan. Alkohol 70% atau dengan klorin. Bisa diatur, lorin itu baik. Lim satu banding 9 nanti ada cara nyampurnya dan sebagainya. Jadi, pertama, kalau memegang benda, setelah memegang benda tidak jelas, cuci tangan. Kan petunjuknya kan cuci tangan sesering mungkin, itu jelas. Prinsipnya apa? Cuci tangan setelah pegang tidak jelas, dua cuci tangan sebelum pegang wajah. Jadi, kalau kita misalnya hidungnya gatel, refleks cari tempat cuci tangan dulu, baru nah, ya jadi, nah sering kita refleks ya, tiba-tiba pucat mata oleh karena itu, supaya menghindari refleks itu yakinkan sebelum cuci tangan pegang wajah tangannya bersih, caranya bagaimana? setiap kali memegang benda yang tidak jelas cuci tangan, habis ini saya cuci tangan tiba-tiba saya refleks saya sudah aman tapi kalau saya tidak refleks Saya tahu sebaiknya saya cuci tangan Oleh karena itu Untuk menghindari refleks Cuci tangan sebelum, Setelah memegang benda tidak jelas Atau Kalau memegang benda Peganglah pakai tangan kiri Kalau kita uh, biasa pakai tangan kanan Jadi kerja pakai tangan kiri Yang tidak penting-penting buka pintu Sehingga kalau refleks Refleksnya pakai tangan kanan yang bersih Buka pintu sekarang tidak harus pakai tangan, bisa pakai siku. Atau kalau pintunya nanti di model baru new normal, pintunya pakai pantat buka. Ya. Kalau pintu itu di ruang operasi begitu, jadi kalau kita ruang operasi dari ruang satu kita cuci tangan, pintunya ini hanya dokternya hanya tangannya tetap gini karena habis cuci tangan, mundur masuk. Nanti kita kalau misalnya presentasi Bagaimana kabarnya? Ini nggak boleh nih, kotor Ngapain kita nggak ada gunanya begini-begini, tetap begini aja. Nah, jadi kita mulai uh, melakukan. Kemudian kalau terpaksa, misalnya lift, ya habis, jangan pakai ujung, pakai tangan kiri. Jangan ujung. Kalau terpaksa sekali pakai siku nggak bisa, ini ditekuk. Karena yang bisa menularkan itu biasanya yang ujung yang kalau kita mau ngupil, ya kan? Kalau kita begini, masa ngupil begini kan gak mungkin kan? Gak masuk. Jadi jangan begini, ini juga. Jadi norma baru kebiasaan kebiasaan sekarang. Jangan nunjuk main ini ini yang paling sering kemana-mana yang ditunjukkan. Kemudian pakai tangan kiri cuci tangan. Jadi hal-hal seperti ini menjadi nanti kebiasaan baru. Karena kita, saya hanya menyampaikan cara penularannya. Nanti kita bicara yang kemarin dengan romo minum anggur empat pastur nah ini nanti dibicarakan minum minum darah Kristus ya nggak tahu ada coronanya nggak ini ya kan nah ini nanti kita bicara mengenai protokol uh, kesehatan di dalam gereja ya sehingga uh, nanti yang kemarin saya sampaikan begini misalnya dulu pernah saya mau buat tanda salim ke gereja begitu celup Jentik nyamuk di situ. Nah, karena, nah, new normal demam berdarah airnya harus ditutup. Nah, saya waktu ke Makau, pada air sucinya ditutup. Dari situ saya, wah oh, ini Dewan Boroki sudah dapat penyuluhan demam berdarah ini di Makau kayak begitu ya. Jadi air sucinya nya jadi buka, tandas saling tutup. Sehingga nyamuk tidak bisa bertelur. Sehingga tidak ada jentik misalnya seperti itu, ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana protokolnya supaya sama-sama tidak kena membagi hosti misalnya bagaimana? kadang-kadang saya lihat anaknya datang kasih salib habis itu nggak bawa, lap, ambil hostia, kasih datang lagi keringatan salib lagi ah itu juga mesti perlu dibikin karena apakah anak-anak itu maju ke depan baru diberkati begini saja atau bagaimana ya jadi ini nanti di protokol-protokol seperti Uh, nanti kita bicarakan nanti. Di masjid juga begitu Di masjid Solatnya sudah jaraknya Satu dua meter Giliran ngambil sandalnya Woi berebutan ya. Akhirnya di Mekah Sandalnya dimasukin tas plastik, Taruh di sebelahnya Sembayang tapi sembayang pakai sandal keluar nggak rebutan Nah ini yang nanti teknisnya Ini kita lihat kolera Kolera dan air Ini tahun berapa ya 1800 yuan. Jadi kalau minum harus dimasak. Ya. Dulu mungkin kalau pater yang zaman zaman dulu ada yang minum air nggak dimasak. Ya, dan kita selamat juga. Ya. Selamat juga. Tapi sekarang setelah ada kolera mulai dikasih tahu masak ya. Nah sekarang norma barunya minum air masak ya mungkin ada sebagian kecil, tapi norma baru ini nanti norma baru pakai masker ini mungkin abnormal itu zaman dulu minum air dimasak, abnormal tapi itu norma baru karena, oh karena main kren. kita masak apakah setiap kali air itu selalu ada koleranya? tidak tapi kalau kita masak, mau kolera, mau tidak ada, aman nah ini menjadi norma baru kita kalau makan, minum, masak air nah itu norma baru nah ini kita tidak tahu nanti norma baru kita jaga jarak, masker, nanti kita lihat sampai kapan ya, ini norma waktu itu ini arahan 27 Mei, pengendalian arus balik ya? ini juga menjadi PR bagaimana nanti mungkin di tingkat paroki kalau ada pulang kampung harus karantina kalau tidak, seperti lambelu jadi uh, teru itu lambelu, bagaimana perjuangan dan sebagainya, okelah bisa terjadi kalau karantinanya tidak baik, karantina tidak baik menjadi penularan. karantina di, di terpusat, kalau tidak baik bisa menular karantina di rumah kalau tidak baik menular jadi karantina di rumah itu harusnya dievaluasi gimana pulang naik kapal, ya sebetulnya kalau usul saya catatannya itu di dalam kapal Bukan turun baru diurus 250 di absen berapa hari Selesainya Jadi ini dibikin norma baru Di dalam kapal sudah diatur Dan itu tanggung jawab Jangan cari uang saja Kamu nanti pulang kemana di ini blablablabla bla bla bla. Nanti bahkan mungkin dari situ Sudah dihubungi gugus tugasnya Di tempat ya ini akan datang ke Anda Kabupaten X Akan 5 orang pelaku perjalanan Nanti dari situ sudah mungkin dicek gimana. Kalau mau karantina di rumah atau karantina terpusat. Di rumah dicek usah di rumah, kita evaluasi. Rumahmu layak tidak? Kamar berapa? Dan target pengujian, ya, kalau bisa bisa dites. Ya, tanpa dites kita tidak tahu. Kalau mau tidak sakit kolesterol, jangan periksa darah. Pasti tidak ada. Kolesterol adanya di darah. Ada yang ngomong makan banyak wih makan lemak semua gak takut kolesterol leserenggahan, kenapa? gak sepenuhnya saya periksa, mana takut saya ya kan? kalau, kalau takut jangan periksa, penyakit itu kan kalau diperiksa perlu ketahuan ya? Jadi, kalau takut corona kena corona gak? jauh saja diperiksa, swab ya? di Bajawa kemarin saya bercanda sama temen, Bajawa nol terus, saya lihat data di uh, Provinsi ternyata tidak pernah kirim swab, Ya nol, tampil kiamat ya. Akhirnya sudah kirim tiga, hasilnya negatif ya. Jadi kalau mau negatif jangan kirim HIV dulu juga begitu, disaburai juga Negatif terus, gak pernah dites Karena jauh ya. Jadi kalau mau lihat negatif atau positif Negatif bagus, tapi cek lagi, periksa tidak? Kalau tidak periksa ya tidak bagus Periksa banyak negatif, nah, itu bagus kalau negatif dan tidak periksa, ya pasti ya. nah ini indikator new normal ya dibuat satu uh, aturan supaya seseorang daerah itu siap new normal atau tidak nah, sama dengan misalnya kalau anak saya mau menikah pak saya mau nikah, oke boleh nikah tapi saya kasih syarat ya kamu harus punya pekerjaan kalau nggak punya pekerjaan, jangan, jangan. kenapa? pasti nanti bertengkar, istrimu mau kasih, kasih makan apa kita berjuang untuk membuat anak itu mempunyai pekerjaan, sehingga punya pekerjaan menikah, jadi kita tidak ngomong waktu, kapan saya nikah, sampai kamu punya pekerjaan kapan new normal sampai syaratnya dipenuhi ya. syarat terpenuhi, kita coba begitu kita coba masalah, stop lagi kita perbaiki lagi dan berbaikin. Ini ada kasusnya menurut pengecekan ke masyarakat terus dilakukan dan pelayanan kesehatan siap. Sumbernya dari WHO kurang lebih ada enam. Satu, bukti menunjukkan transmisi COVID sudah terkendali. Dua, sistem kesehatan mampu mengidentifikasi isolasi, menguji, melacak, kontak. Kita lihat di sini kan sudah dilacak di mana-mana, cukup bagus. Masalahnya mungkin kita swab, harus kirim cukupan, Mari kita berjuang supaya itu. Risiko wabah bisa diminimalkan terutama dengan kerentanan tinggi. Kita bisa ngatur supaya yang usia di atas 55 atau 60 diamankan, yang punya penyakit penyerta diamankan. Misalnya nanti, apakah tiap-tiap depan kelas, gue misalnya, cuci tangan. Nah ini yang harus disiapkan, ya sehingga tidak mungkin dia cuci tangan Jadi misalnya siap sesi, cuci tangan, lari ke sana Misalnya katakanlah satu sekolah yang ada paralel 20 kelas, waduh ini Ya, kemudian risiko terhadap kasus impor dikelola Kalau ada lambelu lagi masuk bagaimana? Lambelu nggak mungkin nggak masuk, pasti suatu saat masuk Ya, ini mau diapakan? Itu lambelu masuk kita tolak lagi, sampai kapan? Masyarakat dididik, dilibatkan, dan diberdayakan Masyarakat harus terlibat Satu persatu, ini yang disebut Transmisi terkendali Kalau kasusnya meningkat terus, ini kasus harian Hari ini 5, besok 2, 20, besok 30 Kalau masih tinggi terus Suatu saat, dia akan menurun Pada saat menurun ini Tapi harus diperiksa Jangan, kok menurun? nggak pernah kami kirim lagi, sudah 2 bulan ya Menurun, enggak ada yang diperiksa jadi Kalau ini menurun, dibuatlah transisi. Kalau sudah nol, oh, sudah mulai rendah sekali, new normal. Vaksinnya ketemu, mungkin bisa kembali normal. Kalau sars, itu nasib baik. Sars itu melemah sendiri virusnya. Vaksinnya sudah hampir jadi nggak laku karena virusnya melemah, hilang. Jadi seperti itu. Nanti kita lihat, kita tidak tahu perkembangan. Ini tren kasus di Indonesia hariannya masih ini seperti ini contohnya ini hampir menang Malaysia, Italia, Jerman sudah menurun. Kalau ini Thailand, Korea Selatan, Hongkong sudah menurun. Ini ah, kemarin ada demo lagi atau naik lagi nggak penularan antar mereka? Amerika sudah, Singapura masih tinggi, Indonesia juga masih di NTT ya kurang lebih eh, kasusnya masih ada kemarin masih dua nanti kita lihat. Nah ini tentu dari pihak uh, pemerintah yang bisa mengevaluasi. Ini kasus kita sekarang 99, ya. uh, di ND dan di Kupang dengan transmisi lokal. Nah, itu tadi mengenai kita harus evaluasi jumlah pasien, kemudian sistem kesehatan mau mengidentifikasi isolasi dan melacak. Ini contoh di iRAMO, dokternya positif reaktif di rapid test. Akhirnya dicek satu rumah sakit, tiga spesialisnya reaktif, polinya tutup. Jadi pasien kemarin kandungan, anak dan penyakit dalam. Ada yang mau melahirkan operasi kirim ke Indi. Pasien yang mau melahirkan biasanya bisa ditangani di sana, harus bawa ke Indi. Ya. Ya, kalau di sini juga. Tiba-tiba petugasnya kena, tapi ini juga di sisi lain membatasi itu mereka akan menumpuk, menjadikan fasilitas cuci tangan sabun. Mungkin cara keluarnya seperti orang mau uh, bus, uh, untuk sabun komini jaga jarak, pulang masuk keluarnya mungkin dipikirkan ya baris depan keluar baris kedua pulang juga diatur gitu, jangan keluar jadi satu, misalnya nanti diatur seperti itu untuk jaga jarak. Menyediakan alat pengecekan seperti tadi. Ya 37 38 bel. langsung ada kontak satgas tugas-tugas ini kok panas. Dievaluasi. Jangan masuk ke gereja dulu. Kalau bisa dia ngatur diri sendiri. Penetapan pembatasan jarak, pengaturan jumlah jemaah. Ya, jadi jumlah jemaahnya diatur. Nanti misalnya toko. Kemarin ada teman di Selandia Baru. Dia masuk ke toko. Di sana juga new normal. Di situ tertulis, nanti Satgas harusnya datang, oh mau buka ya, ini segini maksimal 5 dalam. Ya. Tulis itu ke maksimal 5. Sedang penuh, tutup ya. Nanti dia mau beli senar gitar, dia tunggu di luar. Begitu dia keluar, dia baru masuk. Ya, keluar Anda bisa masuk. Jadi di dalam maksimal 5 untuk jaga jarak. Nanti di gereja juga begitu. Berapa daya tampungnya? Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah, ya, silakan nanti. Uh, apakah pengumumannya menjadi tidak usah? Umumkan yang banyak yang telah meninggal atau apa? Saya nggak tahu nanti. Silakan diatur. Artinya, kenapa mempersingkat supaya kemungkinan kontak itu tetap diminimalisir? Ya, nanti, memasang himbauan protokolnya, membuat surat pernyataan siapan menerapkan protokol kesehatan. Kewajiban masyarakat atau umat kondisi sehat. Kalau tidak sehat, jangan jangan uh, ke tempat ibadah. Menyakini bahwa rumah ibadah memiliki surat keterangan. Oh rumah ibadah ini di, kalau sudah impre, oh, disinfeksi baik, ya sudah saya datang. Menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan, kewajiban umat Kemudian menghindari kontak fisik, jadi salam damainya sekarang sudah mulai begini lagi. Ya. Menjaga jarak, menghindari berdiam lama di rumah ibadah, jadi jangan selesai ngobrol di situ, pulang. Ya melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak nah ini ya ini sebenarnya ini nanti silakan diatur aja ini ini bawah aja ya kalau anak-anak usia lanjut terentar terluar penyakit orang tua dengan sakit bawaan apakah tetap online ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan ya, ini. kemudian fungsi sosial nah ini juga kalau ada perkawinan, akad nikah, perkawinan di gereja memastikan semua peserta sehat membatasi jumlah peserta maksimal 20% tidak boleh lebih dari 30 orang jadi kalau akad nikah, hukum di gereja maksimal 30 dipilih pilih semua, oh undangannya karena oh, 30 ya 30 pengantinnya lupa dihitung, jadi yang masuk pengantinnya malah gak masuk karena batasnya 30, jadi jangan juga ya pengantin yang paling utama dihitung mengantin saksinya nggak masuk yang datang undangan tiga puluh, ya, tidak boleh lebih dari tiga maksimal dua kapasitas, jadi ini himbauan ya bisa diikuti bisa tidak nanti demi siapa demi keselamatan bersama.